nama joran henderson mungkin memang kalah tenar jika dibanding mo Salah, virgil van dyke atau bahkan alison baker sebagai kapten liverpool ia bahkan mungkin dianggap jauh tak sebanding jika dibanding kapten terdahulu stephen gerrard layaknya ketika sir Alex ferguson digantikan oleh david moyes Henderson cenderung dipandang sebelah mata Bahkan dianggap kurang layak Untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Gerrard Liverpool Ia menjadi kapten Bahkan pemain Andre di Liverpool Bahkan secara kasar Ia terlihat seperti tak berkontribusi apapun Bagi perjalanan Liverpool sejauh ini Bahkan sejujurnya Saat kami mencoba menggali biografinya Hanya sedikit yang mau mengulas tentang perjalanan seorang Jordan Henderson Tapi apakah benar? Seremeh itukah seorang Jordan Henderson? Jordan Brian Henderson Lahir pada 7 Juni 1990 di Sunderland, Inggris Dari seorang ibu bernama Liz Henderson dan ayah bernama Brian Henderson Ibunya merupakan seorang pelatih atau guru kebugaran Sedangkan ayahnya merupakan pensiunan polisi Hendo memulai karir sepak bolanya dengan bergabung di Akademi Sunderland saat usianya menginjak 6 tahun. Tidaklah sulit bagi Henderson untuk mendapatkan dukungan dari orang tuanya untuk berkarir di lapangan hijau karena baik ayah maupun ibunya merupakan fans berat Sunderland FC. Selain itu, ayah Henderson juga merupakan seorang mantan pemain sepak bola yang bermain bagi Durham Police Football Unit. Mulanya Henderson berperan sebagai striker atau pemain sayap di awal karirnya. Namun seiring waktu, ia mendapat posisi ideal sebagai gelandang tengah, dan posisi tersebut hampir menjadi posisi paten bagi dirinya hingga saat ini. Saat di Sunderland, ia merupakan salah satu pemain yang berperan penting dalam perebutan gelar bagi Sunderland U18. Namun pada Januari 2009, ia sempat dipinjamkan ke Coventry City dan kembali ke Sunderland tiga bulan berikutnya setelah mengalami cedera patah tulang. 2 tahun berselang Liverpool berminat untuk meneratakan Henderson dari Sunderland dengan nilai transfer antara 16 hingga 70 juta pounds dan ia pun memulai petualangan barunya bersama si Merah Periode awal karirnya di Liverpool menjadi masa-masa sulit yang mungkin tak akan dilupakan oleh seorang Henderson Baru satu tahun bersama Liverpool ia sudah dicap sebagai pembelian gagal Bahkan pada tahun 2012 ia sempat ditawarkan kepada Fulham sebagai barter untuk Clint Dempsey oleh manajer Liverpool saat itu, Brendan Rodgers Hendo menolak dengan tegas keinginan Rodgers dan bersikukuh untuk bertahan di Liverpool <tik> Saya berkurung di dalam kamar saya, sedikit air mata saya jatuh Saya akhirnya menangis sedikit karena itu sangat menyakitkan Padahal malam itu saya harus bermain dan saya memikirkan soal tawaran pindah itu Hendo kemudian berbicara pada agennya untuk tetap memperjuangkan tempatnya di Liverpool. Meski saat itu, Henderson masih jarang mendapatkan menit bermain. Saat itu, saya masih terlalu muda untuk menundukkan kepala. Saya harus bekerja keras, melakukan latihan ekstra, dan membuktikan bahwa mereka salah. Akhirnya saya mampu menunjukkan itu ketika Rogers hengkang. Sikap keras dan pantang menyerah itu, ia tiru dari pelatihnya terdahulu di Sunderland, yaitu Roy Keane. Memang Sedikit banyaknya Jordan mengingat dan menerapkan apa yang mantan pelatihnya itu katakan Salah satunya ketika ia tidak mau bertukar jersey dengan Lionel Messi pada tahun 2019 Sekalipun Henderson mengakui kehebatan Messi saat bertanding secara langsung Ia mengatakan tak pernah terpikir untuk bertukar jersey dengan Messi Dulu Roy Keane pernah berpesan kepada saya saat di Sunderland jika kamu meminta jersey pemain lain, itu berarti kamu mengagumi mereka Selain itu, mental baja dan sikap berani yang ditampilkan oleh Ken Nampaknya benar-benar meresap ke dalam diri seorang Henderson Ia tidak canggung untuk bermain melawan pemain sehebat apapun Ia juga selalu bisa pasang badan Jika harus menghadapi lawan-lawan yang terkenal bad boy seperti Diego Costa Bahkan jika berbicara soal Wibawa Seorang Virgil van Dijk pun tidak bisa berkutik di hadapan Henderson. Soal karir di masa depan, sejak kecil Jordan telah memiliki visi yang jelas tentang apa yang dia inginkan. Dia selalu bertanya-tanya apakah dia akan bermain, apakah dia bisa mengendalikan ombak yang menerjang karirnya, hingga sampailah ia di satu kesimpulan. Ia hanya harus terus melangkah maju dan belajar lebih banyak lagi. Hal tersebut juga yang membuat ia bersikukuh untuk bertahan di Liverpool dan membuktikan kapasitas dirinya kepada semua orang. Ia juga merupakan seorang pemain yang memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang besar. Bahkan ada satu kejadian di mana saat itu Liverpool harus bertanding di Piala FA, sedangkan istri Henderson akan melahirkan anak kedua mereka. Henderson berkata kepada dokter, begitu bayinya keluar, aku akan kembali ke pertandingan, dan ia benar-benar melakukan hal tersebut. Perlahan tapi pasti, Jordan Henderson mampu menaklukkan setiap rintangan yang menghadangnya, mulai dari cibiran, rasa tidak percaya, dianggap remeh, hingga cedera panjang yang terus menyakiti hati dan tubuhnya. Hingga akhirnya orang-orang mengakui bahwa ia adalah sosok yang pantas meraih sukses bersama Liverpool. Meski ia memikul beban berat sebagai penerus Steven Gerrard yang mana telah menjadi ikon dan kebanggaan tersendiri bagi Liverpool.